Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mencatat gempa bumi dengan magnitudo 5,2 skala Richter melanda wilayah Pulau Nias, Sumatera Utara, Selasa pukul 07:26:31 Waktu Indonesia Barat. Berdasarkan informasi di situs resmi BMKG pusat, gempa berada di darat dengan jarak 113 km barat daya Nias Barat, Sumatera Utara. Kedalaman gempa berkisar 14 km Sedangkan koordinat lokasi gempa berada di 028 Lintang Utara dan 9670 Bujur Timur